seksi enggak sampai telahnya top gitu. dia on live ramai diperbincangkan netizen setelah dirinya diundang di podcast Deddy Corbuzier yang diunggah pada tanggal 9 Maret tahun 2022 hal tersebut karena dia mengaku sebagai konten kreator di platform layanan berlangganan on live sementara konten yang mendatangkan pundi-pundi cuan tersebut merupakan foto-foto dia on dengan berbagai pose Dea OnlyFans mengaku mendapat pemasukan yang lumayan banyak dari foto-fotonya tersebut. Dea mendapatkan memperoleh pendapatan per subscriber dari setiap unggahan di akun OnlyFans miliknya. Bahkan menurut Dea, di akun onlyfans tersebut dirinya mendapatkan pemasukan bersih senilai 5,4 dolar atau setara rp 77.000 dari setiap subscriber. Kalau sosmed aja, itu 7 dolar. Tapi kepotongnya dari OnlyFans. Jadi, masuknya ke aku 5,4 dolar hitungannya per subscriber, katanya, sebagaimana dikutip dari kanal Youtube Deddy Corbuzier, Rabu tanggal 9 Maret tahun 2022. Tak hanya itu, foto-foto Dea OnlyFans tersebut rupanya berisikan konten-konten berisi foto seksi yang mana menjadi buruan banyak pengguna OnlyFans. Foto seksi, topless, katanya. Meski demikian, Dia mengaku tidak membuat video live di aplikasi OnlyFans. Suka dilihat orang, anggota tubuhnya. Saya hor aja ya, kali kamu apa <laughs> kamu di rumah? Hor, oh dia hor nih. Um. Uh, kamu tuh memang suka mengekspos bagian tubuh kamu, atau, atau kenapa gitu? Suka aja, suka memang. Mm -mm. Hal itu lantaran pengguna aplikasi OnlyFans yang berada di Indonesia diharuskan untuk memakai VPN. Kalau live, jujur aku nggak minta juga sih, pakai VPN jadi lemot juga, ungkapnya. Dea menuturkan, dirinya mengunggah foto-fotonya setiap minggu sekali. Adapun subscriber yang dimiliki oleh Dea di akun OnlyFans miliknya, saat ini berjumlah ratusan orang. Ratusan sih, sekitar 200an lah, katanya. Dari 200 subscriber itu, Dea mengaku mendapatkan 5,4 dolar per orangnya. Total dari subscriber yang dimiliki oleh Deon Levens tersebut senilai $1080 dolar atau setara 15,4 juta rupiah. Dari pendapatan tersebut, ia mengaku mendapat belasan juta per minggunya. Saat ditanya motif Deon Levens menggeluti dunia tersebut, ia mengaku menggeluti itu karena iseng saja. "Deon Levens iseng," sebutnya.